Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Muhammad. Berjumpa lagi dengan salam tadi di sini Jaya. Semoga kita semua tetap dalam di rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya dapat undangan hataman Quran. Uh, hataman Quran. Saya nanti akan ngaji di sana. Ya kita bahas nanti speaker dan sound seperti apa. Ini teman-teman sudah dengar di liri ini. Ini suaranya yang mau hataman telah ini. Oke lanjut ya. Seperti apa sound systemnya dan uh, tata suaranya? Kita lihat bersama-sama, ya. Kalau tidak sama sekalian ngomong, takutnya nanti kena copyright karena ini lagu-lagu yang sudah terkenal. YouTube ini tembakau, teman-teman. Ya, tembakau. Nah, di sini mayoritas memilih sapi sapi dan panen tembakau. Nah, speakernya. Di sana, nah, itu, itu speaker teman-teman. Oke, okay. speaker corongnya itu, teman-teman bisa kebisingkan. Saya sambil ngomong ini biar tidak kena copyright, teman-teman. Oke, okay. ini nangis, nah, lagunya, lagu yang mengandung copyright. Oke, okay. nah, ini, ini perangkatnya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, ini, ini, ini, ini, ini, ini, operatornya, ini, dadah-dadah, <laughs> Oke okay, sebelum ngaji di puterin lagu ini Oke okay, yang paling atas ini adalah Sur w700 kemudian ini power untuk speakernya Oke okay, nah ini dipadu dengan ini apa namanya uh, speaker aktif Ya, ini ada tiga dua bagian speakernya apa powernya Ini power untuk speaker yang atas sana. Yang ini uh, speaker uh, berapa in ini nih? Berapa in ini namanya? 12. 12 in ya. Oke, okay, yang ini powernya ada di sini. Sekaligus ini ada brehon namanya? ya Ah, ini ada eh teman-teman. Jadi dari mic dari namanya micah. mic di Mas. Ah, ini ini micnya nanti teman-teman dari sini Mas Oda mah, nah, Masuk ke power ini Power dari speaker aktif teman-teman Dari speaker aktif masuk ke ini uh, Power amplifier yang ini Kemudian dari power itu Outnya ke speaker yang atas ini Oke langsung ke sana nah nah, nah, nah, nah, nah, nah, ini nih Seperti ini Maaf tadi saya banyak ngomong itu Biar nah kena copyright Nah ke sana teman-teman yang tadi itu, oke okay? jalurnya. Nah, oke, okay, sebetulnya ini uh, bisa diulas satu-satu. Saya -satu ini satu, satu, satu. Tema. Di video ini, saya mengulasnya uh, secara keseluruhan, teman-teman. Ya, secara keseluruhan ini uh, Twitter, kan? Ya? Ah ini operatornya, ini Twitter, ya nah ini dua belas entah dalamnya bagaimana saya tidak punya hak untuk membongkarnya ini ini speaker aktif yang lengkap dengan baterai dan nah ada rodanya teman-teman luar biasa ini oke nah ini oke ini double ini bawah atas bawah bunyi semua nah ini ada apa sih di dalam CD, CD-ROM, atau dvd room. Oh, ya? ini ada CD-ROM-nya, kemudian ada pemancar uh, mic untuk wireless. Berarti sini, mohon aktifkan berarti double ya? Area dua, area dua ya? Berhubung yang ini error. Hah, keluar video nya Wow, dari cd ya. Oh, ini teman-teman. Ini dari DVD atau CD ini outnya ke sini. Nah ini V ya V. V berarti video teman-teman. Nah yang unik yang ini. Nah yang ini yang unik. Wah wow, teguk. Nah yang ini ini out. Out ke sama ya. Yeah. Ini out dari tone control ini out. Karena rusak katanya di sambung ke sini masuk ke sini. Ini in ya innya ah ini, ini ini innya power ini teman-teman innya power ini masuk ke speaker corong yang atas. Nah cukup ruwet juga sih, tapi hasilnya musik dari dimeng Dari oh dari HP apa YouTube apa re? Orkhan jelas downloadan beriga. Oke, okay. nah, kalau untuk lebih rinci teman teman, insya Allah kalau ada kesempatan uh, saya akan review ini satu satu. Kalau perlu ini kalau dapat izin nanti dibongkar diperlihatkan ke teman teman uh, isinya bagaimana menggunakan rangkaian apa, transistornya berapa set, trafonya berapa. Kalau dapat izin nanti habis selesai. Nuh, nungguin, kemarin. Marina Hataman, kalau sekarang dibongkar, takutnya terjadi apa-apa, kan nanti tidak jadi hataman, dimarahi umat nanti. Ah ini, video selanjutnya, nanti, apa hatamannya akan kami dokumentasikan, teman-teman. Ini operatornya ini. dadah ya? Teman-teman, yang unik lagi, ini mic-nya, teman-teman. Nah ini. Ah ini micnya dari sini kabelnya nah ini sambungannya wah ini ya <laughs> ini disambung cuma gini karena katanya soldernya tidak ada nah ini orangnya ini disambung gitu doang <laughs> oke okay, teman-teman kalau hataman di sini teman-teman kopi hitamnya tidak lupa ah ini ini kopi hitam ini <laughs> ya ini kopi hitam sama rokoknya ya Enam, lagi, Soal YouTube, ya Siam selen, yungo kopi hitam. Hehehe, eh, vel, veli, beh. Oke, okay, teman-teman, tidak lupa pisang goreng dan eh, pisang ya, dan gorengannya. Oke, okay? semantap. Ini bagian makan. Nah, ini ini. YouTube ini Ini bagian makan ini. You too good. You too good. You too. You too. I'm going to go back to the house and I'll be back to the house. I'll be back to the house and I'll be back to the house. Demikian tulisan kami di acara hatha Quran dan menemukan semangat aktif ini. Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman. kami hari, wassalamu'alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.